Pertandingan final FA Cup 2022 yang mempertemukan Chelsea melawan Liverpool di Wembley berlangsung menarik sejak menit awal Di pertandingan ini Liverpool tampil dengan seragam home sedangkan Chelsea menggunakan seragam away mereka Di menit-menit awal, Liverpool beberapa kali berhasil memungkar pertahanan Chelsea Bahkan Abi Keta mendapat peluang emas di menit ke-9 untuk mencetak gol namun sayang tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang Chelsea. Chelsea rupanya tamu kalah ganas. Mereka juga beberapa kali mendapat kesempatan bagus untuk membawa gawang yang dikawal Alisson. Namun sayang percobaan mereka masih belum bisa membuahkan hasil. Di pertandingan ini nampaknya gawang memang tidak ingin kemasukan bola dengan mudah. Atau bisa jadi Dewi Fortuna sedang mencuci atau mungkin sedang masak. Sehingga masing-masing tim sangat kesulitan untuk mendapatkan gol. Beberapa peluang baik dari Chelsea ataupun Liverpool masih membentur tiang dan mistar gawang. Pertandingan pun berlangsung alot dan berlanjut ke babak extra time. Seakan menjadi laga ulang final Karbau Cup. Rupanya babak tambahan waktu tidak cukup untuk menentukan siapa yang jadi pemenang. Kedua tim masih sama kuat dan skor kacamata bertahan hingga akhir babak 2 kali 15 menit. Memasuki babak adu penalti. Chelsea sebenarnya lebih diuntungkan karena tidak seperti final Karabau Cup. Kali ini adu penalti dilakukan tepat di sudut pendukung Chelsea. Namun lagi-lagi tiang berulah. Eksekusi penalti kedua dari Cesar Azpilicueta membentur tiang sisi kiri penjaga gawang. Liverpool mulai berada di atas angin dengan keunggulan satu gol. Hingga akhirnya, perendang penentu atau perendang kelima dari Liverpool yaitu Sadio Mane, gagal menjalankan tugasnya berkat penyelamatan gemilang dari rekan senegaranya yaitu Edward Mendy skor kembali sama kuat menjadi 4 sama Chelsea kembali berada dalam posisi bahaya saat eksekutor ketujuh mereka yaitu Mason Mount gagal mencetak gol berkat penyelamatan brilian dari Alisson dan akhirnya gol penentu kemenangan di pertandingan ini dicetak oleh sang Greek scorer yaitu Costa Simikas dan Liverpool pun resmi keluar sebagai juara FA Cup 2022 dengan skor akhir 5-6. Trofi ini merupakan trofi kedua Liverpool di musim ini. Gelar ini juga membuat asa untuk meraih treble atau quadruple bagi Liverpool masih terbuka. Sedangkan di sisi lain, Chelsea dipastikan mengakhiri musim ini tanpa trofi. Mengingat mereka sudah tersingkir dari Liga Champions dan memiliki selisih poin yang lumayan jauh dengan peringkat pertama di liga. Hasil ini juga memberikan catatan unik di mana Chelsea telah mencetak tiga kekalahan beruntun di final FA Cup. Di dua final sebelumnya, Chelsea juga menerima kekalahan dari Arsenal dan Leicester City.